serta klik tombol notifikasinya tujuannya agar channel ini terus berkembang untuk selalu memberikan kabar baik, kabar menarik dan bahagia seputar Leslar tentunya Baiklah sahabat untuk mengawali perjumpaan kita pada siang hari ini, Alhamdulillah di Jumat yang berkah ini mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kebahagiaan dan kesehatan, amin Kita awali dengan kabar pertama persahabat ya, kabar spesial dari Indosiar. Ya mengunggah sebuah video Bunda Lesti saat bernyanyi Menyanyikan lagu sedih Dan ekspresinya pun Pasti membuat para penonton ikutan sedih juga persahabat ya Dan kita lihat nih sebuah kalimat Dia 10 Tapi kalau nyanyi selalu nangis Waduh inilah Bunda Lesti persahabat ya Beda banget dengan yang lain Ekspresinya, feelnya dapat banget Masya Allah Kita simak juga di kalimat caption yang dituliskan Di akun kita lihat juga kalimat caption yang dituliskan oleh akun Indosier. Tetap 10.000 nih kalau Mimin. Makin nangis makin sedih makin suka deh Lesti Lovers kalian berapa nih nilainya? Katanya tuh wow, Indosier memberikan 10.000 nilai nih persahabatnya bukan 10 poin tapi 10.000 poin. Di kolom komentar banyak sekali tanggapan dan respon yang diberikan. Kita lihat persahabat dari akun dini.kinan di situ mengatakan, Walah Min ikut mewek lihatnya ingat pas nyanyi sama Kak Bilar, katanya tuh, Masya Allah, baik baiknya dia. Respon, support, dan dukungan memang luar biasa, diberikan selalu untuk Lesti dan Rizky Bilar. Apalagi momen saat udah Lesti, duet bareng dengan Papa Bilar. Ini tentunya luar biasa, kebahagiaan yang tiada tara yang dirasakan, yang didapatkan oleh warga Konoha pastinya, Masya Allah. Kemudian bersama disimak juga yang diunggah selanjutnya. Ini ada momen spesial juga yang dapatkan saat berkolaborasi bersama Kak Gerita Agatha. Dan salpok banget kalimat yang diposting, Sukan ada bicara bundanya ke L lembut katanya tuh. Bunda Lesti bicara ke BBL lembut banget persahabatnya, ya, Masya Allah. Inilah nilai plus lagi yang kita semakin sayang kepada Lesti. Masya Allah banget ya, idola kesayangan kita memang selalu luar biasa. Selalu mencontohkan kebaikan, selalu menjadi sosok inspirasi untuk banyak orang. Momen ini pun diunggah kembali oleh akun Tuti underscore Lesla Lovers. Kalimat caption pun juga dituliskan. Masya Allah, candu banget suara Bunda El. Aduh, Masya Allah banget ya. Kita semakin bangga deh kepada Leslar. Kemudian juga, persahabat, ya, perhatikan ini momen spesial juga yang terapatkan di vlog Leslar Entertainment. Di mana saat BBL liburan ke Bandung. Persahabat, ya, ada Lintar, ada Teh Novi, ada Bang Boril yang selalu menjaga Abang Fatih. Dan Abang Fatih pun makanya lahap banget bersahabat ya Ini juga suatu kebahagiaan yang kita rasakan Disimak juga momen ini diunggah kembali oleh Akur Rahma 08816 Ada kalimat juga yang dituliskan di unggahan ini Love deh buat kalian yang sayang sama Abang L Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, keberkahan, dan selalu jaga Keluarga kecil Leslar Udah panonton belum nih? Cus ke Leslar Entertainment sekarang yuk Sama-sama kita support Kita dukung karya-karya terbaik Dari tim Leslar Entertainment Di postingan ini pun kita salpok banget Dengan kalimat komentar yang diberikan Dari akun Ida sajalah Disitu mengatakan Semoga Bang Boril, Bang Lintar, Novi Sehat-sehat selalu Biar ada terus menemani sama Abang L Yang ganteng, cakep, pintar Masya Allah kita lihat juga persahabat di komentar selanjutnya ada dari akun Antorobi mengatakan Mau nanya apa Lintar masih kerja sama Leslar kok jarang nampak ya katanya tuh sebuah pertanyaan Dari salah satu fans juga mengenai Lintar yang jarang aktif yang jarang nongol nih persahabat ya Kita lihat jawabannya Dari akun Syahlanur Aida disitu juga menjawab Lintar cuti katanya Persiapan mau nikah Tuh jawabannya bersahabat ya Lintar ternyata ngambil cuti Untuk persiapan pernikahan Kita doakan mudah-mudahan lancar ya Untuk Bang Lintar Dan semoga semuanya sukses Amin Kita lihat juga bersahabat ya disimak juga jawaban dari antara B. oke makasih infonya katanya itu luar biasa banget ya adalah kesenangan kita semakin banyak dukungan mudah-mudahan selalu dikelilingi oleh orang-orang baik berikutnya disimak juga persahabat yang Momen spesial yang kita dapatkan ini sepertinya cidukan kemarin persahabat ya jangan salvo kalimat alhamdulillah OTW legal wow kira-kira apa nih persahabat ini momen yang sangat membuat kita semakin penasaran, ya. Kejutan apa lagi yang akan disuguhkan? Bismillah, apapun itu urusannya. Mudah-mudahan dipermudah, diberikan kelancaran, dan sukses untuk idola kesayangan kita. Semoga ada kabar gembira yang kita dapatkan siang hari ini dari Leslar, ya. Makanya, jangan kemana-mana. Terus ikuti channel Diva TV yang akan terus menggambarkan informasi menarik, terbaru, terupdate, dan terhalang selanjutnya. Ini dulu informasi di siang ini, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, bagaimana ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.